Halo semuanya selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang aplikasi pinjaman online tanpa KTP Nah, berbicara tentang aplikasi pinjaman online, kebanyakan memang memerlukan data KTP untuk syaratnya. Tetapi, kita sebagai pengguna mungkin merasa ragu untuk memberikan dokumen KTP tersebut, apalagi jika aplikasi pinjaman online-nya adalah aplikasi ilegal. Karena sudah tidak aneh lagi ada beberapa pinjaman online yang ilegal menyebarkan data nasabahnya dan hal tersebut yang membuat kita ragu untuk melampirkan dokumen KTP ke dalam aplikasi pinjaman online nah tapi ternyata ada aplikasi pinjaman online yang tidak memerlukan syarat KTP untuk kita melakukan pinjaman nah lalu bagaimana caranya melakukan pinjaman tanpa KTP? simak video ini sampai selesai langkah pertama kita buka aplikasi dana jika teman-teman belum memiliki aplikasi Dana, bisa mendownload terlebih dahulu di Play Store. Nah, jadi ini yang saya maksudkan tadi. Jadi, kita akan mengajukan pinjaman di aplikasi Dana ini tanpa harus menggunakan KTP. Oke, jika kita sudah masuk pada aplikasi Dana seperti ini, di sini kita pilih "Minta" di bagian atas seperti ini. Selanjutnya, kita atur jumlah pinjaman. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan jumlah pinjaman yang diinginkan. Saya contohkan di sini memasukkan jumlah pinjaman 2 juta. Oke, jika sudah langsung saja pilih lanjutkan. Kemudian untuk catatannya, kita tuliskan saja di sini pinjaman online. Kemudian pilih "Lanjutkan", dan tahap terakhir tinggal kita bagikan kode QR ini ke WhatsApp ataupun ke Facebook. Oke, di sini kita tinggal menunggu sampai ada yang memberikan pinjaman pada kita. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.